kami bisa mempersiapkan bisa mempersiapkan lebih baik lagi lebih baik dari yang sekarang. Yang akan disampaikan atau diwakili oleh wakil kepala bidang kurikulum kepada Bapak Sainuwang SP dengan segala hormat disilakan. Dalam rangka menghadapi pelaksanaan perlombaan bahasa Semangat sekali. Pak, perhatikan per variasi dalam kostum seragam dan lain sebagainya. Ada yang pramuka, ada yang kebaya, ada yang pahaji dan lain sebagainya. Ya. mudah-mudahan nanti dalam perubahan ini, ya, dalam perubahan ini nanti diikuti dengan semangat dan sportivitas. Ya, yang menang nanti sekaligus untuk membuka perlombaan ini marilah kita sama-sama buka perlombaan ini dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim acara perlombaan hari bahasa pada pagi hari ini yang jatuh sebenarnya tanggal 28 Oktober 2022 dan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022 Dinatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. <tik> wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. akan hancur bangkpingan tulang belak, berserakan tak membentuk pelu jatuh seolah darah mengalir seujung raga meski kini Pendengar setiap pagi hari ini, perkenalkan nama saya Adi Rahmadeni, murid kelas 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato bertemakan bahasa sehat cermin Indonesia. Hadirin yang berbasa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang lebih dari keragaman suku, agama dan budaya. Keragaman tersebut. cerita Judul cerita saya adalah Ayam yang Cerdas Membodohi Buaya. Oke. Okay. Pada zaman dahulu kala di hutan yang rimbun, hiduplah seekor ayam jago bernama Jalu. Ia sering mencari makan di pinggir sungai. Karena katanya sungai tersebut sering menjadi tempat lewatnya buaya. Meski begitu, Jalu tetap neka. Teman-teman ayamnya pun sudah sering memperingati Jalur untuk berhenti mencari makan di sana. Meski begitu, Jalur tetap turko dan tidak peduli dengan teman-teman. Pada suatu hari yang cerah, Jalur si ayam pergi ke pinggir sungai tersebut untuk mencari makan. Di sana, Jalur asikmen keluar sungai sambil bersenang. si Jalu Lalu datang mendekat ke arah Dan ke arah datangnya suara Si Jalu yang tidak Mengira dirinya sedang ditai Tetap lanjutkan makan Wah begitulah sekali Buaya juga Jadi yang sama ambil acak Untuk menyergap dan menyantap si Jalu Tidak begitu lama Buaya mengira yang mengira Jalu sedang lemah Langsung melompat dari persembunyiannya Dan makan menyantap lalu negaskan tentu saja kok saudaraku ucap ayah. lalu buaya saat itu buaya malah buaya malah kebingungan dan di tengah kebingungan buaya jalur langsung menyela, saudaraku kita kan sama-sama terlahir dari telur jadi Tentu saja kita ini bersaudara Ucapnya dengan nada serius Lalu wajah buaya yang meninyangkut Langsung berubah menjadi cerah Seraya mengatakan Oh benar juga ya ayah Kita kan sama-sama terlahir dari telur Tentu saja kita ini bersaudara Bodohnya aku hampir saja aku memakan saudara sendiri Ucapnya dengan kolos Ayah yang senang ayah senang mendengar ucapan buaya karena itu pernah ada tahu ini sangat mudah dibodohi olehnya lalu ayah manik pada buaya hei buaya hari sudah mulai gelap aku harus pulang sampai jumpa esok hari pamitnya pada buaya lalu buaya menggak oh saudaraku sebentar lagi aku juga akan pulang sampai jumpa balasnya pada si Tiba-tiba datanglah penjajah menghampiri kaki yang sedang mengajar. Eh hey, kamu? Berani beraninya kau mengajar wanita-wanita ini? Berani melawan aturan? Apa yang tidak memberitahu? Benar, dia ya, sudah memberitahu. Tapi aku hanya ingin memberikan semuanya aku milik pada mereka, anak bangsa dan anak muda yang berbakat. Tetapi kenapa mereka tidak? Apa salah mereka? Kerja, ya, laporan pada ayah. Nanti kerja jam belajar. Cepat belajar. <SILENCIO> <SILENCIO> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7A akan menampilkan drama tentang perjuangan senja. Selamat menyaksikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini uh, kami dari guru-guru bahas, mapel bahasa Indonesia me, uh, memperingati dalam rangka memperingati hari bulan bahasa harusnya kemarin jatuhnya pada tanggal 28 Oktober tapi kita, maju, kita mundurkan acaranya di, di tanggal hari ini, 10 November 2022, yaitu kita melaksanakan beberapa kegiatan, beberapa mata lomba kegiatan. Yang pertama itu ada lomba puisi, yang kedua lomba cipta puisi, yang ketiganya lomba pidato, yang keempatnya itu lomba poster, yang kelimanya lomba drama, dan yang keenamnya adalah lomba bercerita lomba-lomba ini lomba-lomba ini baru hari, baru kali ini dilaksanakan rencananya Insya Allah Insya Allah kedepannya akan kita laksanakan setiap tahun setiap tahun dan mudah-mudahan mudah-mudahan hari ini acara lomba-lombanya terlaksana dengan lancar dengan lancar kita jadikan pembelajaran untuk tahun tahun-tahun berikutnya yang akan kita laksanakan secara berkala. Jadi insya Allah setiap tahun akan kita laksanakan lomba memperingati bulan bahasa. Siapa yang, dalam lomba ini? yang diikut sertakan itu semua peserta dari kelas 7, 8, dan 9. Semuanya diharapkan harus ikut wajib. Ini wajib, wajib ikut semua. Dan kami menerapkan jika yang tidak mengirim atau mengikuti lomba, kami kenakan sanksi. Harapannya, harapannya dengan diadakannya lomba ini anak-anak bisa lebih menghargai bahasa Indonesia, bisa mencintai bahasa Indonesia, lebih semangat lagi untuk belajar berbahasa Indonesia.